Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Um, kali ini saya eh motor X441. Ini tipenya UV ya. <tuh> uh, ini baru datang 2 hari yang lalu. Karena ada banyak permintaan dari teman-teman pada video sebelumnya yang proses pengerjaan laptop seri ini, Expert pas 1 uh, saya akan coba dokumentasi proses perbaikan laptop yang ini. Dan mudah-mudahan ini bisa solve ya, bisa selesai. Dan sekalipun misalnya nggak selesai pada ujung-ujungnya ya, uh, mudah-mudahan video ini juga tetap bermanfaat. Kita pelajari bersama-sama bagaimana cara atau SOP dari pengecekan mainboard eh, dengan kerusakan mati total Ini mati total waktunya Saya buka dulu mainboard ini sudah sempat dibuka atau diperbaiki karena kertas yang menutupi tipe ini juga sudah tidak ada ini tipenya X441 UV non-VGA ya kemarin saya dapat ada VGA -nya, ini yang enggak ada VGA -nya. ini masih sepertinya masih chipnya dan kelihatannya ini masih belum pernah diperbaiki ya cuma kayaknya ini aja dilepas dan biasanya laptop begini yang sering bermasalah itu keyboard jadi ganti keyboard sudah normal ini kelihatan ada 0.01 artinya ada ampere yang lumayan tinggi masuk ke mainboard nah, sekarang kita akan lakukan pengecekannya kita colok dulu Di input ada 19,0 terus di pad pertama 19,0 terus di outputnya, di outputnya 0 nol. Ya. Pad pertama ini dia mampet di pad pertama jadi. Di sini ada 19 volt, sedangkan di sini 0 volt. Di sini mestinya diket ini ada 24, di sini cuma 0,2. Ini artinya mainboard ini belum dapat tegangan 19 volt. Selanjutnya, kalau kondisi seperti ini kita mestinya melakukan pengecekan apakah mainboard ini ada yang shot atau tidak. Saya gunakan multimeter ini. Oke, okay. ini buzzer kita bisa ngecek dengan buzzer gini. Di sini tidak ada yang short. Sepertinya bagian 19 volt load yang ke main bot ini ada yang short. Ini adalah 19 volt. Ini adalah jalur 19 volt di sini. Di sini saat, jadi tentu 19 volt akan terprotek ya, tidak akan diteruskan di pet ini karena isi isolator apa, Isi selektornya itu akan tidak apa, akan menonaktifkan tegangan drive pada pet ini. selanjutnya kita coba injek aja biar cepet ya kita main injek aja dan sepertinya saya harus dulu ya kemarin ini finishnya baru di start, coba. Oke, okay, sabar dulu. Siancek menggunakan sekitar 3V tidak ada yang panas ya saya coba naikkan lampirnya berada di sini bagian sini di sini ada Sepertinya kapasitor ini, kapasitor yang ini, di sini ada yang panas. Ya. kapasitor ini. ini. Kapasitor ini nggak ada kotor ya? Kita coba sekarang berapa kan? Oh. ya Berupah. sudah dijawab kemarinannya. Kemarin, kan? kita lanjut ya. tadi kebetulan ada tamu jadi <guluh> saya potong videonya. saya geser ini. <tuh -tuh. itu yang set sebelah kelas ini, ya. Kita perhatikan ini di akar ini kelihatan, dia ada kotor. Ya, hai, hai, hai, untuk kalau kita dapatkan kapasitor seperti ini tempat begini dan salah satunya itu ada yang kelihatan pecah di sini ada yang pecah itu kita harus mengganti dua-duanya dua-duanya ini harus kita kita lepas satu yang lainnya ini sudah nggak ada yang shot ya ini 19 volt coba kita yang poin lagi nah, ini sudah 2 shot lagi kita coba nyalakan kita coba sekarang kita nyalakan disini kayaknya langsung nyala ini ada lampu indikator nyala di sini dan ini adalah lampu power dia nyala. Dia ampernya 0,38 nih sudah. Sini sudah ada 18,90. dan sepertinya laptop ini sudah normal kita coba pasang ke lcd nya ya ini sudah tampil dan mudah-mudahan nanti kita running Windows juga normal terima kasih teman-teman sekalian dan Alhamdulillah kali ini saya dapat perpisan yang mudah ya dimudahkan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh